Gagal fokus? Itulah kata pertama kala melihat postingan Anastasia Kosasih baru-baru ini. Sosok Anastasia Kosasih saat ini semakin mencuri perhatian netizen di Instagram. Selebgram yang berusia masih sangat muda yaitu 20 tahun tersebut tampil begitu dewasa dengan mengunggah foto selfie yang terkesan menggoda. Selain paras cantik, penampilan Anastasia Kosasih yang seksi memang nyaris tak pernah gagal bikin lelaki gagal fokus. Anastasia Kosasih memamerkan foto dengan hanya mengenakan baju tidur warna putih yang memperlihatkan belahan dada. Alhasil, kesan seksi dan menggoda pun langsung terpancar dari dirinya. Selain itu, Anastasia menjepit rambut panjangnya dengan menyisakan poni samping. Penampilannya menjadi semakin seksi dengan bahu mulus yang terekspos. Pada postingan yang lain, Anastasia Fosasih tampil cantik berpose di lorong sebuah bangunan. Dengan mengenakan outfit crop top lengan panjang warna putih motif garis-garis yang memperlihatkan bagian pusar dipadukan celana panjang hitam, baju crop top tak hanya memperlihatkan perut, tetapi juga membentuk lekuk tubuh Anastasia. Pose Anastasia hosasih merapikan poni rambut ini pun menjadi terlihat seksi. Namun, bukan outfit atau pose Anastasia yang bikin gagal fokus, akan tetapi Anastasia seperti ingin menonjolkan bagian hot dari dirinya. Gua semangka kembar nampak menonjol besar membuat mata pria gak akan berpikir berapa ukuran biha Anastasia. Namun yang ada di benak mereka adalah gede, besar. Wow. Wow. Wow. Teman-teman, wow. wow. wow. wow. wow. klik subscribe, Anceng. Klik like. Makasih banyak sebelumnya Unggahan yang lain juga tidak kalah cetar Anastasia Hosasi bisa dibilang telah menjelma menjadi idola baru netizen plus 62 Penampilannya yang cantik dan seksi seperti menjadi daya pikat tersendiri bagi netizen terutama kalangan pria. Bahkan di depan umum, sambil duduk di depan jejeran motor yang parkir, dia berpose salam dua jari dengan mata yang terpejam. Anastasia Kosasih ngedeprok bak menjadi tukang juru parkir. Dengan memakai tang toping dipadukan ripped jeans ketat warna putih serta sneakers. Tang top yang ketat membentuk lekuk tubuh selebgram asal Jakarta tersebut, ditambah belahan dada terekspos nyata, membuat mata enggan berkedip melihatnya. Seperti sengaja ingin menyaingi Tante Erni atau Maria Vania, di unggahan yang lain, bukan saja berbusana ketat dan terbuka, Anastasia Kosasih juga memiliki body goals yang aduhai. Bagi kalangan pria, body hot adalah segala-galanya, selegram berusia 20 tahun tersebut mengenakan busana lengan panjang putih dipadukan dengan celana jaring-jaring super mini warna senada. Berpose di mobil dengan outfit yang membuat gayanya semakin seksi, busana rajut ketat membentuk lekup tubuh perempuan kelahiran Jakarta tersebut. Angle foto dari samping membuat body dan paha putih aduhainya jelas terlihat. Tidak kalah dengan pose samping, pose tampak depan penampilannya lebih bikin gagal fokus. Busana dengan potongan kerah fenek membuat belahan dadanya pun menyembul meski sebagian tertutup rambut. Aura seksi Anastasia Kosasi pun disebut netizen menjadi terlalu overpower seperti ingin menyaingi Tante Ernie atau Maria Vania. Selain itu...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 You bye, bye sayang